Saya Luki dari kelas 11, kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Saya sangat senang belajar di SMKN Umarif Kudus, di mana iklim dan suasana berasa seperti di industri aslinya. Pembiasaan budaya industri sehari-hari di lingkungan sekolah dengan miniatur bengkel dayacu sebagai tempat praktek saya, sehingga saya sudah terbiasa dengan iklim tersebut. Saya siap untuk menghadapi abad 21 dan revolusi 4.0.